ada harap pair, walaupun seronok suka masa duduk di atas muka dunia dengan kekayaan, dengan jawab teh, dengan nama yang terkena, gotu goni gotu gani, tapi apabila lepas pada mati, maka tidak ada harap pair katanya orang kafe akan menerima rahmat daripada Allah Ta'ala. Lepas tu pakat nak klik ke dunia belakang. Okey kafe pakai kecil law anli karatan fa akuna min almu'minin Kalau sekiranya boleh aku kembali semula kembali golek semula ke dunia Nasaya aku akan jadi orang-orang yang beriman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقاء إِهِيءُ لَائِكَ يَأْسُ مِنْ رَحْمَتِيِ وَلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا قُتِلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ Inna fi thalika la ayatilli qawmi yu'minun Ayat 22-24 Suratu Al-Ankabur Allah Ta'ala firman di sini Tentang Nabi Ibrahim duduk keceh Ataupun duduk wayak kepada kaum dia Dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri Dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak juga di langit sekali pun dan kamu tidak akan mendapat sebarang pengawal dan penolong yang lain dari Allah ini adalah jelas-jelas yang Nabi Ibrahim cerita kepada kaum dia bahawa kamu tidak boleh melemuhkan Allah taala maknanya mung he kaum aku mung adalah kena tupai Allah Mung tidak boleh melemuhkan Allah Ta'ala di bumi dan di langit dan di mana sahaja kamu berada, agitulah. lah lepas tu, tidak ada siapa yang dapat menolong kamu sebagai pengawal, oleh kubkum kamu kecuali Allah Ta'ala sahaja ni dia panggil ayat tawhid, ayat akidah yang Nabi Ibrahim seru kaum dia Allah waya lagi dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah dan pertemuan dengan-Nya. Ini umum, tak ada kira mana-mana manusia atas muka dunia yang kufur, yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, patu tak percaya, tak yakin katanya dia akan temu dengan Allah. Akan menerima balasan di akhirat nanti. Itulah Allah katanya ulaika ikaya isu mirrahmati. Mereka tetaplah akan menjadi orang-orang yang putus asa dari rahmat-Tu. Gutu hasil ni panggil sinwang. Tak ada tak ada harap pair Walaupun sungguh nak suka masa duduk di atas muka dunia dengan kekayaan, dengan jawat teh, dengan nama yang terkena gotu goni gotu gani. Tapi apabila lepas badan matilah. Maka tidak ada harap pair katanya orang kafir akan menerima rahmat daripada Allah Taala patu pakak nak kelik ke dunia belaka. Oke kafe pakak kecek la wanali karatan fa akuna minal mu'minin. Kalau sekiranya boleh aku kembali semula. Kembali golek semula ke dunia. Nasaya aku akan jadi orang-orang yang beriman. Nak duduk di dalam orang de golongan orang beriman. Tapi tak ada, tak ada dah. Tak ada dah dunia hancur dah. Alam-alam lain dah Itulah yang Allah waya. Sejak daripada zaman-zaman dahulu Nabi-nabi Rasul-rasul Duk seru Duk wayak kepada kaum dia Ingat molek Mung hidup Di atas muka dunia sebetulnya, Tapi apabila kamu mati Tidak akan kembali lah ke dunia Berimeh kepada Allah Semasa hidup Wayak tu wayak ni Banyak wayak Sia molek Duk wayak kepada kaum dia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 wajib atas tiap-tiap orang kena pakat mengaji, kena pakat reti ajar Allah sebab kita nak buat betul hidup kita tu nak bawa hidup, kena salah kalau sekiranya kita tak mengaji orang ada ilmu tak mengajar pun salah kena pakat-pakat siapa yang mengaji yang alim boleh mengajar maka dia kena mengajar Orang pun, anak orang Walaupun lain pun, dia kena ngaji Apatah lagi, orang yang tak tahu, kena mengaji Kena pakat-pakat ngaji Untuk bawa apa tu? Bawa diri sendiri Lebih pada tu, bawa keluarga Bawa masyarakat Supaya selamat, supaya sejahtera Gitulah. Umumnya, kena pakat-pakat ngaji Nah, masuk di dalam ayat semula Yang Allah Ta'ala katanya tetap Mereka tetap lah akan menjadi orang-orang yang putus asa dari rahmatku. Putus asa di sini. Bukir taksir kepada rahmat. Nuk kepada rahmat tapi Allah Ta'ala tak beri lah. Satu ayat di dalam suratul Anbiya. Orang kafir ni mitok dengan Allah Ta'ala. Mitok, mitok, mitok. Cuba kita gambar eh. Mula-mula dia mitok tu suruh Dua-dua lagi Ya Allah Berilah rahmat kepada kami Ya Allah Kepadikanlah kepada dunia semula Kami nak berima Lepas tu mitok Mitok Siapa kau suruh habis Siapa kau kecek tak? Ya Allah mitok. Tengok Habis sini buang Allah ta'ala Bukai tak bunyi Bukai tak dengar Tapi buat tak bisa dengar Puak-puak ni kecik. Sebab apa? Sebab mung dulu, mung terlupa ke aku masa mung duduk atas dunia. Hari ini, mung dilupai. Aku wak lupa ke mung. Aku wak tak ingat. Sebab apa? Dulu mung tak, tak ingat kepada aku. Aku rakyat kepada kamu semua. Ingatlah kepada aku. Nasjaya aku akan ingat kepada mung. Waktu orang rahmat kepada mung. Tapi mung terlupa. Itu dah balas. Ini eh. lah orang kafe apabila Simwan atau pun tak ada dah harap per dari rahmat Allah to herayat wa ulaika lahum adzabun adim bagi mereka dan mereka pula akan berulih azab seksa yang tidak terperi sakitnya maknanya paling nak herayat katanya sakit setahu mana qa sakit qa sakit zidna hum adzaban fawqa adzab ni omega okay, cafe yang to herayat di dalam suratul an-nahli Oge oge kafe tur utamanya oge kafe yang menete islam menete jalan Allah ajari Allah oh hot ni ya pok, pok. kalau kecik bahasa kapung yang panggil palopengak tu ketua ketua hot pasang duduk wang pan nak wah macam mana nak jadi orang islam rusak ugamu islam haco. Punuh. U oh, tu haga ya azaban kami tambahkan kepada mereka azab fauqal azab atazak maknanya hari ni sakit sekarang ni esok sakit es, lusa tos sakit tos sakit tos sakit kita dah tahu na ayasara mana sakit yang Allah Taala tambahkan ke atas mereka sebab sakit atas muka dunia ni yesuk di mati je suk di Mayak kalau sekiranya ambil dicicir, dibakar. Walaupun bubuh dah lainnya. Layak, layak. Saramana pun mayak yang tak gerak dah. Ya haco. Tapi cuba kita gambar. Kita tahu belakang. Saya rayak ni benar-benar kita gambar belakang dah. Cuba kita gambar katanya di akhirat tak mati. Lepas tu kena duk beraduh, sakit. Tu heraya di dalam ayat. Wahum yasarikuna fiha Mereka itu berjerit-jerit. Pepik. Di dalam niaka. Pas cuba kita gambar. Kalau sekiranya kita duduk atas dunia. Kita dengar. Kita tahu katanya. Orang yang duduk bilik. Lepas pada kita. Maknanya bilik sebelah tu. Kena duduk seksor. Kena duduk. kelah, tubuh dia. Tuan tak mati. Tapi orang yang duduk seksor. Dia duduk pepek. Kita duduk tepi umuh ni berasal bagaimana. Walaupun kita. Kita. Umuh kita selamat tapi orang yang duduk tepi itu kena duk sesor kena duk tapar kena duk piak kelah tubuh dia dan sebagainya. Masya-Allah. Pas di akhirat sikit lagi, tulah Allah ga katanya kata "Wa fiha." Mereka itu berjerit-jerit, bertepik-tepik di dalam neraka, sakit pas tu duk minta tolong nak keluar daripada api neraka. Tulah. Tak ada air orang-orang kafir di akhirat sikit lagi. Orang kafir, orang munafik, orang akidah yang tak betul, hak pasal kena masuk neraka tu lah. Nak, hidup di atas muka dunia ni masya-Allah, suk samran, sukonyo oh, pop-pop dia, buat maksiat, siap-siap apa ni setiap hari, kau banyak, kau banyak maksiat. Orang banyak buat dosa, deraka kepada Allah Subhanahu Wa Bila Nabi Ibrahim kecek lagu dengan puak-puak dia, dia jawab lagu mana? Fama kana jawab qaumihi illa an Kemudian suruh Nabi Ibrahim tidak dijawab oleh kaumnya meleke dengan kata-kata tentangan yang keras. Kata lagu mana? Uqtulu. Ni yang pertama sekali. Bunuhlah dia. Ha ni yang pertama sekali. Sebab tu Rasul-rasul pada zaman dulu Ini kena bunuh Tak ada Dengan berbagai cowok Bunuh Bunuh dengan senjata Bunuh dengan Gacung Bunuh dengan gotong goto. Ada belakang nah, Sebab tu setengah setengah kita dengar Kesoh dah Nabi Zakaria Nabi Zakaria ni tersebut Di dalam sejarah katanya dia ni lari daripada orang yang nak bunuh dia. Lari, lari, lari, lari. Sehingga pohon kayu ni terbuka. Allah Ta'ala jadi pohon kayu terbuka. Nabi Zakaria lagi masuk dalam tengah-tengah pohon kayu. tu. Tapi ada lagi syaitan. Syaitan mari heret. Kain dia hadut alat bawah tu. Cik, tubik sikit ketika pohon kayu katuk. Tiba-tiba syaitan tu. Dia berupa jadi orang dah Yogi ya kepada orang-orang kafir Bani Israel pada waktu itu Eh, muntuk cari orang apa dia? Ada orang lari sore ni, masuk ke, ke pokok kayu ni. Kalau mu tak cahaya, tengok ni, kain dia. Dud berjalong tu bek kat luar. Tulah orang pokok Bani Israel ambil gaji. Bagi gaji pokok kayu grinding grinding grinding grinding grinding grinding. Nabi Zakaria mati ni. Tubek jadi 2 tan. Tubuh dia. Ha ni, ni katanya mati yang Allah Ta'ala raya katanya wayaqutuluna anbiya'ahum puak-puak bani Israel banyaknya bunuh nabi-nabi puak-puak dia Pah, nabi yang paling banyak sekali bani Israel daripada anak cucu nabi Ibrahim ni pergi ke arah Ishaq Ishaq turun anak Ya'qub Yusuf turun turun turun turun tak tahu berapa puluh ribu Nabi-Nabi Rasul-Rasul, bunuh Hak mati biasa tu Sedikit ya? Banyak Banyakkah kena bunuh Itulah puak-puak Nabi Ibrahim pada zamir tu Yang pertama sekali, bunuh Oh ketuluh Kalau tak saya bunuh pun ataupun, Atau bakarlah dia Mesyuarat ramai-ramai puak-puak dia Nak bunuh kau, kau nak bakar kalau nak bunuh, dia mati selalu. Tapi kalau dia bakar, kita boleh tengok dia kena seksor di dalam api. Gelepak, gonggan, gonggan, gonggan, -gong, minta gong tolong, minta tolong. Masya Allah. Fa'anjahu Allahumina nar. Ini tu herayat. Maka Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api yang disediakan oleh awalnya. An-nar di sini bukan api ni akar eh. Api yang duduk atas dunia yang pokok-pok dia pada waktu tu, ...itu apa? Cucuh dengan kawasan yang sangat besar. Siapa kau Nabi Ibrahim ni? Kena lepar masuk di dalam api yang dicucuh. Buka dengan lepa Bukan dengan lepar tangi saja. Bukan dengan lepar tangi, tapi waktu bayi. Jatuh. Dalam bahasa Arab dia panggil Manjanit. Manjani artinya tobe, tyung, lapah jatuh. Orang-orang pada waktu itu yakin katanya Ibrahim tak selamat dah. Mati dia. Nak tobe kok mana lagi? Api yang sangat besar, cuba kita gamar, baunya cucuk pada waktu itu. Nak bunuh orang-orang itu begitu mau. Sebab apa tu? Becinya bak apo menguduk kau sek Ah tu. Ya orang ni Cuba kita gambar eh. Benar kalau dia buat, buat, buat. Mari lama dah. Lata-lata orang, okay. mari lari, mari nasihat. Ah. Apa umum ni? Main duk kosek cara hidup aku. Ha ah, tu gitu. Dia nak marah. Siapa kau pergi tumuh kepada Nabi Ibrahim? Duk lari, buat dia semua tak kong. Duk raya suruh beribadah kepada Allah. So, goto raya. So, so, so, so, so. Banyak kata. To have a raya. Di dalam ayat lain itu ayat katanya, "Kulna yana rukuni bar, kuni bardan, wasalaman ala Ibrahim." Ini adalah suratul anbiya Allah goyak katanya, kami goyak kepada api. Allah Ta'ala kamsan kepada api lalu kuni bardan, wasalaman. Hei api, mujadi lasjuk, sejuk saja tak ada lagi wasalaman dan selamat sejahtera. Ada Ibrahim kepada Nabi Ibrahim Alhamdulillah, seolah-olah katanya Nabi Ibrahim duduk di dalam api sejuk, hak ni benar dia -benar, benar yang otak manusia tak dipikir api mana sejuk Ada katanya kalau gaya erat masing, saka manih penpahidai -pen -pen -pen -pen -pen -pen. gaya nak jadi manih saka nak jadi masing Air biasa-biasa nak nak panah. Supaya dengan api. Api nak pergi sejuk. Supaya dengan air. Tapi kerja air Allah Ta'ala. Hak inilah. Yang orang Islam yang yakin. 100% katanya. Bila Allah Ta'ala peritahkan hendak satu-satu cara. Maka dia kata kun. Jadilah. fayakun kun. Benda itu akan jadi. Mengikut kehendak dia. Walaupun pisau dengan wintiasat. Penfamidah. -pen -pen -pen -pen -pen, api nak pergi sejuk. Anilah Allah wislamat kepada Nabi Ibrahim Tuhan berfirman inna fi dhalika la ayatin liqaumi yu'minun. Sesungguhnya peristiwa yang demikian mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu beriman. Orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim pada waktu itu tak banyak orang. Pas tu menjadi fitrah orang-orang yang berimeh kepada Rasul Nabi-Nabi ni, dia tak ramah dia orang ramahnya kafir, menetel lawa, hanala kedabai, ha, tu orang ramah tu atas muka dunia, sebab tu tu hai raya di dalam keraan, carilah hayat mana-mana, tu hai tak ada raya katanya ramah masuk syurga, selama berimeh, molek juru, tak ada carilah hayat mana-mana tu -mana tapi tu hayrayatnya sikit sikit apa tu yang beriman yang bersyukur yang ingat yang beringat sikitlah kalau tercari perkataan qalilan ataupun qadilun aku ah, cari dua tu cari dalam rabub cari quranlah tuliskan buat qalilan qadilun nah tu. tapi akal tak ada di dalam quran aqallu yang lebih sedikit tak ada. Yang ada dua perkataan tu qalilan qalilun qalileen gitulah lebih kurang perkataan. Sebab tu kita selalu dengar qalilamma tashkurun. Qalilamma tashkurun maknanya amat sedikit. Manusia, hei manusia yang kamu syukur. yang kamu. Qalilamma tadhakkarun. Sedikit sahaja oh, dikalangan kamu orang yang beringat banyak yang lalai, terlupa, kadang-kadang buat terlupa. Tua ada ingat, tahu katanya dia buat apa, tapi buat terlupa. Gitulah. Ha ni, tiga ayat yang kita dengar pada hari ni. Dia masuk di dalam Ha Nabi Ibrahim yang duduk bersuwa, duduk kecek, duduk wayak, duduk nasihat. Akhir sekali, puak-puak dia balah. Dengan apa? Dengan bakar di dalam api. Sehingga dalam sejarah, ayat katanya, Pakaya Nabi Ibrahim pada waktu itu bakar habis. Pakaya ni habis. Tapi tubuh dia tak bakar. Itulah. Nabi SAW raya katanya. Awalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Orang okay, yang mula-mula sekali. Diberi pakaya di akhirat. Iaitunya Nabi Ibrahim. Sebab apa? Allah Ta'ala balah baik kepada dia. Sebab dialah orang okay, yang mula-mula sekali terbakarnya pakaian dia masa duduk di dalam api. Kecik muda-muda tak telanjang. Telanjang bogel. Tapi orang tak nampak. Depa hal katanya dia mati dah dalam api yang besar. Tapi akhirat sikit lagi, orang hak pakai pakaian mula-mula, dia tanya Nabi Ibrahim. Pak kita duduk mana Telanjang bogel. Tak ada pernah malu dah kita sikit lagi. Dak. Malu-malu ni Ketika kita buat gapa-gapa story, orang lain tak suka dengan kita, orang lain pakar belakang, kita story telanjir, kita bersama du. Tapi sikit lagi, telanjir belakang anak-anak orang. Boleh tengok habis. Lepas tak ada-duk mikir lah. Katanya nak tengok punggung siapa, dada siapa, tak ada pernah mikir lah. Sebab urusnya pada hari itu, anak-anak orang nak bawa diri masing-masing untuk selamat. Alhamdulillah. patu kita sambung semula lah. Ayat yang ke-25 dan seterusnya. والله ala وعلى Muhammad محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم الله وبركاته.